Selamat pagi teruna. Hai adik-adik. Apa kabar? Baik-baik aja kan? Yuk, sekarang Kakak mau ajak kalian untuk bersatu teduh bersama. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau Alkitab sudah terbuka, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu Bapak, kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk kami boleh bersatu teduh. Tuhan boleh berkati firman akan kami baca ini, kiranya kami boleh mengerti, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan satu duit ini ke dalam Tuhan pengasihanmu, Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh jawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamillah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kisah para rasul 2 ayat 1-13 yang berbunyi, Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.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 Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu menyatakan kebenaran Tuhan. Sobat Aruna, hari Pentakosta turunnya roh kudus ke atas para murid, meninggalkan kisah yang menggemparkan jagat raya. Para murid Yesus Kristus dituduh sedang mabuk karena mereka tiba-tiba saja mampu menceritakan firman Tuhan dalam berbagai macam bahasa asing adik-adik. Semua orang asing yang hadir saat itu dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Mendengar tuduhan itu dengan tegas dan berani Rasul Paulus berdiri di hadapan orang banyak untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para murid tidak mabuk Dijelaskan lebih lanjut bahwa mereka sedang bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus Dan semua kejadian ini sebelumnya telah dinubuatkan atau disampaikan oleh Nabi Yoel dan Raja Daud Kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh para murid tentang Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret Mesias yang dijanjikan itu Rasul Petrus juga mengingatkan mereka akan kebesaran kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut atau yang jahat keberaniannya berbicara tentang Tuhan Yesus dan juga membela para murid berasal dari kuasa roh kudus yang menolong dan memampukannya berkata-kata adik-adik Sobat teruna, setelah kita membaca kisah ini tentunya sekarang dapat mengetahui dan mengerti tentang Kebenaran akan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus memberi pertolongan bagi para murid Tuhan Yesus untuk berani membela yang benar. Sobat Toruna pun mampu membela kebenaran dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya, ketika Sobat Toruna menyaksikan ada seseorang atau sekelompok orang yang mengucapkan kebohongan, melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. berdoalah di dalam hati, lalu minta tolong kepada Tuhan Yesus agar kita mampu menyampaikan kebenaran kepada orang yang tepat. Setiap hal baik, perjuangkanlah dengan bimbingan roh kudus dan cara yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu aja renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta pimpinan roh kudus untuk memuatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaanmu. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu ini ya Bapak. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar ini boleh menjadi kebenaran dalam kehidupan kami boleh menjadi pertolongan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh berkati kami sepanjang aktivitas kami ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu Adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.